Hai semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube Widya Kitchen Di video kali ini aku bikin nugget ayam ya teman-teman Ini satu resep jadinya banyak banget Lebih enak kalau bikin sendiri jadi lebih hemat juga Bisa untuk stok lauk buat bekas sekolah ataupun sarapan jadi buat teman-teman jangan ragu untuk mencoba ya tonton videonya sampai selesai terima kasih untuk bahan utamanya aku pakai 500 gram ayam giling ini dada ayam yang aku blender sendiri ya teman-teman kemudian satu buah wortel ini aku serut pakai parutan keju. 2 sendok makan tepung tapioka 2 butir telur kemudian untuk bumbunya ini ada 5 siung bawang merah 5 siung bawang putih ini aku goreng ya teman-teman ini kelihatannya aja gosong padahal enggak kemudian tambahkan garam kaldu bubuk sama merica ini langsung kita ulek ya teman-teman Oh ya Aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman Yang selalu nonton videoku Maaf banget aku lama nggak upload Karena aku lagi hamil teman-teman Jadi moodku tuh berantakan banget Harap maklum ya Buat teman-teman yang baru gabung Jangan lupa subscribe dulu ya Karena aku membagikan resep masakan sehari-hari Yang mudah untuk teman-teman ikuti Kemudian bumbu halusnya Langsung kita campur ke ayam yang udah digiling Tambahkan wortel yang udah kita seru ini untuk ngakalin ya teman-teman Biar ada sayuran juga Tambahkan 2 butir telur Kemudian langsung juga kita tambahkan Untuk tepung tapioca Ini aku pakai 2 sendok makan Ini kita aduk Sampai adonannya rata ya Setelah tercampur merata, ini aku siapkan untuk loyangnya. Udah aku oles minyak gorengnya, teman-teman. Jadi biar enak pas ngelepas nanti. Kemudian kita ratakan. Oh ya, untuk kukusannya pastikan udah mendidih airnya ya, teman-teman. Kita bisa langsung kukus kurang lebih sekitar 20 menit pakai api sedang aja. Alhamdulillah ini udah 20 menit Untuk adonan nuggetnya ini udah mateng Kita bisa dinginkan dulu sebelum kita potong ya teman-teman Nah ini udah siap untuk aku potong Potongnya sesuai dengan selera teman-teman aja ya Aku mau potong kotak-kotak Ini jadinya banyak banget teman-teman kemudian untuk lapisan untuk pencelupnya aku pakai teligu serbaguna tambahkan sedikit air aduk-aduk sampai merata jadi kalau misalkan kurang nanti kita bisa bikin lagi ya teman-teman kira-kira aja kemudian aku juga pakai tepung roti atau tepung panir kita tinggal ambil satu potong yang untuk nuggetnya kita lumuri adonan tepung teligu tadi kemudian kita balurkan pakai tepung roti atau tepung panir Lakukan semuanya sampai selesai ya teman-teman Alhamdulillah ini jadinya banyak banget nuggetnya Potongannya juga gede-gede Cukup dua atau tiga potong, cukup untuk sekali makan ya buat anakku. Oh ya, nanti aku mau langsung goreng untuk sebagian. Jadi, kita panaskan minyak, langsung goreng. Kalau mau disimpan di freezer, teman-teman juga boleh goreng setengah matang. Kemudian, setelah minyaknya tiris, itu bisa kita simpan. Tapi sebelumnya, kita dinginkan dulu sebelum kita masukkan ke freezer, ya, teman-teman. Alhamdulillah, ini udah mateng, udah siap dinikmati. Sebagian aku air fryer karena aku mau simpan lama biar awet. Yang tepungnya tadi mateng, ya teman-teman. Alhamdulillah, berasa hemat banget dan tenang kalau punya stok nugget di rumah. Apalagi kalau anak kita tuh suka banget makan nuggetnya, jadi lahap. Ini yang hasil digoreng, ya teman-teman. Yang ini simpan untuk di freezer. Buat teman-teman jangan ragu untuk mencoba karena ini benar-benar enak, lebih enak daripada yang beri, lebih hemat. Selamat mencoba, terima kasih sudah menonton videoku sampai selesai. Jangan lupa tonton juga videoku yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.